Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Guys, saya bersama Bolang Malam, eh, kita lagi menuju ke Benteng Pendem Karang Bolong, jadi Benteng Pendem yang dibangun oleh Portugis pada masa tahun... 17 sekian tujuh belas kemungkinan tujuh belas ya masehi uh, itu sebagai benteng pertahanan. Nih sedang bisa menuju ke Pulau Nusa Kambangan ya kita akan uh, mungkin kita akan liput atau kita akan review uh, benteng pendem bangunan Portugis ya, karena yang bangunan Belanda itu ada di lokasi wisata Teluk Penyu ya. Banyak sekali sejarah yang ada di situ tentang zaman-zaman penjajahan eh, Portugis waktu Portugis menjajah negeri tercinta kita. Oke guys, pokoknya jangan lupa ya kita harus tetap ingat. Oke, bro, apa -apa? Oke terlebih lagi ya buat semua sahabatku, kawanku semua Betapa cantiknya Indonesia Kita harus merawatnya, kita harus menjaganya Dan dengan kekayaan alam yang begitu berlimpah Semoga anak cucu kita tidak sampai mendapatkan kesengsaraan ya yang sudah pantau nantikan kami di benteng mendung Karang Bolong eh, untuk eksplorasi di sana dan semoga tidak menemukan segala apapun ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam sejahtera untuk kita semua salam mumpius Swastiastu, Namo budaya salam kebajikan Oke, okay. mungkin karena ada bencana alam longsor atau apa, akses ke benteng pendem dulunya lewat sana, sekarang dipindah, dialihkan ke sini, kita langsung naik aja. Suasananya di sini, Guys. Suasanya di sini sangat sejuk ya. Walaupun saya keringatan karena habis jalan. Hitung-hitung kita menghilangkan lemak yang sudah tertimbun cukup lama di perut. Oke. Mungkin ada banyak wisatawan yang datang ke sini ya. Oke, kita eksplorasi. Dan di depan ini adalah Benteng Napoleon Tower atau benteng Pendem Karang Bolong. Kondisinya di sini seperti ini. Ini ada tanaman baru jadi pasir ditanaman oleh kepala RKW BKSDA Jateng Cilacap 12 Februari 2021 sebentar lagi satu tahun oke okay. ini juga ada ini juga ada oke okay. gitu saya merasakan ingat sekali ya guys okay. ini pintu masuknya oke okay, kita lihat dari tampang Gratis, beautiful, oke. Okay. Kita langsung masuk aja. Kita langsung masuk menuju lokasi benteng-benteng. Kalian bisa lihat saya sendiri di sini, ya. Oke, okay. assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sana ada tempat ya, tapi entah kenapa ini ada tangga, tapi ini jauh banget ya. Tapi entahlah, ini mungkin ruang intai ya, ruang intai atau penembak jitu pada masa penjajahan dulu sebagai tempat mengintai. Oh. Ini saya harus pakai Pakai flash Nanti kita pakai flash ya guys Oke Ini nggak tahu untuk apa Yang jelas Bangunan-bangunan ini ada maksud dan tujuannya Dibangun Oleh pada masa Pemerintahan Portugis waktu berada di sini. Sepertinya saya harus pakai flash ya. Oke, kita pakai flash untuk turun ke bawah. Wow. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wow, saya bisa pastikan kalau eksplorasi sendiri malam hari di sini. Tidak tahu, bangunan benteng ini dibangun tiga tingkat. Makanya disebut Napoleon Tower. Oh, kerennya, guys! Oke. Okay. Ini arah sini nggak tahu kemana. Oke, okay. ini juga tempat untuk pengintaian, guys. Kita harus turun lagi, guys. Semoga di sana nggak tergenang air ya. Lu, pulihku. disini seperti ini guys jadi buat eksplorasi malam hari di sini sangat-sangat pasti sangat-sangat creepy guys bisa dipastikan bisa dipastikan pasti sangat-sangat creepy dan okay. saya merasa dia yang mengikuti saya tapi entahlah Mungkin saya yang ragu ya. Saya ngerasa ada yang mengikuti saya. Oh. Sungguh guys Oke. Kita jalan lagi. Dengan penerangan seadanya Kita jalan lagi. Oke. Kita udah nyampe di bagian dasar. Benteng penem ini dibangun dengan tiga lantai atau tiga tingkat. Oke, kita coba lihat di samping sini. Ada apakah gerangan di samping sini? Oh, oke. Terdengar suara deburan ombak ya di pantai. Ini ada satu ruangan. Assalamualaikum uh, Cuma seperti ini Entah buat apa ya Oke Kita lanjut lagi Coba masuk ke ruangan bagian ini Halo, Assalamualaikum Oke Tahanan ini ya Astagfirullahaladzim Luar biasa sekali guys Energinya luar biasa sekali Kita masuk Ini ada petunjuk arah ke pasir putih Dan ini adalah satu ruangan lagi kamar di Loh, assalamualaikum. Mohon izin. Oke Oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. tahanan ini tahanan ya guys Ini adalah tahanan Tahanan kasih. Terima kasih. sana kasih. Sungguh berasa sekali ya, jujur kalau saya melihat seperti ini, saya merasakan terang. Oke, ada penghuni yang sedang santai tidur Oke, terima kasih untuk penghuni yang ada di sini yang tidak kasat mata. Sudah diizinkan saya masuk tanpa gangguan. Wow, ini ada ruangan. Ya. Ini ada ruangan tapi kita mau ke sini dulu. Kemungkinan ruangan ini sama. Tapi ini tanpa ada lubang ya. Oke. Seperti ini. Oke. Kita masuk ke sini. Coba bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum buat penghuni-penghuni group di sini saya mohon izin banyak sekali pelawak coba dengan astagfirullahalazim oke masih seperti ini. Kebagian ruangan yang sini tadi. Ini seperti ruangan sudah semuanya. Oke, kita masuk ke sana. Kita masuk ke sana. Coba, Assalamualaikum. Selamat Ya. Ini bangunan apa, guys? Ini pintu keluar juga. Coba, oh iya, ini pintu keluar yang tadi ditutup ya, mengerikan. Oke, kita coba kesana ke ujung sana ada apa kah gerangan ini jalannya agak becek. oh ini ada rumah lagi apa rumah pas kita keluar tadi oke ada ruangan lagi guys tadi kita keluar di sana ini ada rumah lagi kita coba lihat ke sini dulu Oke ini lokasinya Untuk ini ada Semacam Tugu ya semacam Tugu Tapi sudah enggak, Ujungnya gak kelihatan dah. Kita masuk lagi Kita masuk lagi ke bagian Sini guys Ini ada ruangan Kita masuk ke ruangan per Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saja benar, benar sendiri ya, isi yang saja rasanya seperti ini, guys. Isi yang saja rasanya seperti ini, apalagi malam ya, bisa dipastikan oke. Oh, ternyata turun hujan. Kita kembali lagi ke lokasi awal. Terima kasih buat seterusnya. Kali ini kita menuju ke Pasir Putih. Oke, ini saya dapat properti ya. Di sini ada properti berupa meriam. Wow, ini peninggalan sejarah, guys. Ini adalah meriam yang dipakai Portugis kalau ada musuh datang mengintai tembak pak meriam ini ya oke jadi beginilah lokasinya ya lokasi benteng pendem sendiri ini sangat mengesankan kalau buat saya ini ada satu ruangan Kemudian ruangan untuk apa ini untuk penyimpanan meriamnya atau gimana ya Wow. jangan. Iya, buat pengunjung yang datang ke sini jangan lupa ya, patuhi prokes dan juga patuhi perintah yang ada di sini. Oke, ini kita ke arah ke pasir putihnya. Tapi sepertinya kita nggak usah ke sana. Kita langsung balik lagi. Kita balik lagi. kita balik menuju inilah ini tadi kita menuju ke pasir putih masih saya merasakan ada yang mengikuti saya tapi entahlah kita pergi lagi Okay. Whoa. Let me take a this. Oke, okay, guys, kita lanjutkan perjalanan ke atas. Oke, sangat mengap sekali. Apalagi pakai masker, ya. Terima kasih buat semuanya, saudaraku yang sudah support channel ini. Saya doakan kalian selalu diminum, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bantu like, bantu share, bantu subscribe-nya. Sekilas, banyak benem karang bolong. Kita sudah eksplorasi Saya Aljamis Eksplor Kami undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam